Nabi itu suka kerja Dalam urusan rumah tangga yang berat-berat Kayak mantek Itu urusan suami Pekerjaan rumah tangga yang berat apa sih? Genteng Kan nggak mungkin istri naik-naik ke atas genteng Terus apa lagi? Ngerapihin sesuatu Seandainya ada yang apa Pipa bocor Urusan suami ya kalau suami juga nggak bisa ya panggil orang tapi itu haknya seorang suami untuk menyelesaikan urusan rumah tangga yang berat-berat kalau seandainya suami bisa mencuci dan menjemurkan pakaian itu jauh lebih baik paham ya Jadi merapikan setiap urusan yang berat untuk dijalani oleh setiap wanita di sini dijelaskan semoga Allah senantiasa meridai Imam Ali bin Abi Talib an. Oh, yang meneladani sikap dan perilaku Rasulullah SAW ada ini diabadikan di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari, bab 11 halaman 366 disebutkan pada suatu ketika Sena Ali karomah Allah berkata kepada Fatimah radhiyallahu anhu walaahuat. Sungguh aku telah menimba air dari sumur hingga dadaku terasa sakit. Nimba air aja seorang suami. Sampai kerasa dalam keadaannya, dadanya sakit. kata Sena Ali orang nimba kan ngeden, ibu pernah nimba kan? Belum pernah nimba Oh, pernah ya? Nggak pernah berarti sekarang udah pakai PDAM. nimba saya dulu, kalau di rumah petamburan itu, mompak. Belum nggak ada timbak, nggak nggak pakai sumur, tapi sumurnya dipakein pompa. Mompak aja beratnya setengah mati gimana orang yang nimba ini pekerjaan berat yang harusnya dilakukan oleh seorang laki-laki jika ada seorang suami melihat pekerjaan berat yang dilakukan oleh setiap istri ambil pekerjaannya ambil pekerjaan istri yang dilakukan oleh seorang suami atau laki-laki jangan ngelihat istri lagi nimba suami lihat handphone aja pura-pura nggak ngeliat itu namanya laki-laki kurang waras kalau ada laki-laki yang begitu tuker laki-lakinya memangkok. Ya mangkok lebih manfaat. Pagi bisa jadi bubur ayam tempat bubur ayam, siang bisa jadi sop, malam bisa jadi kobokan. Lebih manfaat mana ya, mangkok sama suami yang model begitu? Memangkok lebih manfaat, ya. Kalau seandainya ada suami yang begitu tuker tambah memangkok. Jadi ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha warahmatuhu lalu menimpali Ini tangan seorang wanita yang paling disucikan oleh Allah. Tangannya Siti Fatimah terjaga dari siksa api neraka. Beliau Siti Fatimah mengatakan, wahai suamiku dan aku demi Allah telah membuat tepung hingga kedua tanganku memar dan terluka. Di Saudi masih ada buat giling tepung tapi manual terbuatnya dari batu kalau kita bilang kayak ulekan ya kayak ulekan tuh dari batu tapi beliau itu ngegiling diputer kalau nggak keras itu nggak bakal jadi hancur tekannya harus keras dan itu harus pakai tenaga dan tangan Siti Fatimah yang dalam keadaan kapalan tahu oh, ya eh, kapalan ya eh? nah itu tangan Siti Faltino. kasar kenapa karena mengurusi rumah tangganya Coba lihat istri sekarang tangannya lembut luar biasa halus tangannya betul nggak betul nggak ada istri sekarang yang tangannya kapalan enggak ada megang sondet juga cuman sebentar ngulek sekarang pakai blender betul Anda punya nenek Nenek sama mama sampai sekarang tangannya masih ngapalat Kalau mau apa, ngulak mamahnya Anda punya mertua uh, Mamahnya Ipa, Sama tangannya pun kapalat Orang kalau dulu lebih senang ngulak daripada blender Kalau orang sekarang Mudah-mudahan pada meleduk blendernya Lo nikmatin berumah tangga itu penuh dengan pengorbanan jadi ngerasain sunnahnya daripada Siti fatimah yang dilakukan sunnahnya dari Rasulullah boleh ulak dulu dah dua menit tiga menit ulak dulu rasain tuh kan udah capek nih basukin blender tapi yang jelaskan udah dapat kan nilainya kan Nah itu caranya dan seorang istri bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga bukan berarti dia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan mencuci menyetrika mengepel menata dan memperindah rumah serta hmm, serta berbagai aktivitas rumah tangga lainnya melainkan bertanggung jawab berarti mengontrol semua pekerjaan tersebut bisa dengan melakukannya sendiri secara langsung, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Bisa dengan mengerjakan pembantu rumah tangga, bisa juga dengan memperdayakan putra-putrinya. Nah, ini pendidikan nih. Masuknya ke dalam pendidikan, kalau udah nyapu, ngepel, kalau kita udah punya anak, boleh dikerjain sama anaknya. Didik mereka, mau masak, siapin masakannya, suruh anak ya. Kalau orang dulu, kalau kata Mama. 12 tahun itu mama udah bikin sop udah bikin nasi goreng umur 12 tahun anak sekarang 12 tahun lagi ngapain joget-joget di tiktok megang handphone betul tuh mama dulu begitu katanya umur 12 tahun wajib udah harus bisa masak nah ini ini perlu harus diajarin buat anak-anak kita tuh ajarin jangan cuman bisa masak air sama indomie doang Ya masak air aja kadang sampai gosong kelupaan kan ya tolong ibu didik putra putrinya untuk menjalankan sesuatu yang nantinya bakal manfaat buat dirinya nanti saat berumah tangga kan manfaat bapak didik laki-laki yang keras tuh yang berat-berat nah tuh didik jangan dikasih yang lembek-lembek akhirnya tulang lunak nih laki tahu oh, laki tulang lunak gemulai urusan perempuan dia mau urusan laki dia nggak mau ya dididik betul-betul kalau mau pakai pembantu silahkan tapi lihat juga keuangannya ya jangan jangan dipaksakan sesuatu yang gak baik buat dirinya nanti gara-gara ada pembantunya datang kerja uang kita makan kurang gak cukup nanti itu bahaya itu gak boleh karena itu bisa jadi permasalahan juga di dalam rumah tangga selama ibu bisa menjalankan sendiri itu jauh lebih baik kenapa pahalanya besarnya luar biasa Ya, tapi kalau seandainya dikerjakan berdua, pekerjaannya ringan, dua-duanya mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Sahih, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut para istrinya itu sebagai awani atau tawanan. Allah wa bin nisai khairan. Fa innama hunna awanun indakum Aku berpesan agar kalian berlaku baik kepada istri kalian Karena sesungguhnya mereka adalah tawanan kalian Berkelakuan baik Yang baik, kasih makan yang benar Istirahatnya betul gitu. Bukan berarti yang namanya istri itu Sebagai budak nafsunya Jangan sebagai budak yang seakan-akan Dia enggak dikasih apa-apa Tapi kerja rodi Ya, karena kalau yang namanya tawanan, tawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aman, tidurnya nyenyak, makannya enak. Nah itu, itu tawanan tuh. Nah berarti kalau istri dijadikan sebagai tawanan, lebih jaga. Yang namanya laki-laki banting tulang wajar, jangan pernah laki-laki banting tulang istri. Paham gak lu? Oi, paham. Tugasnya laki-laki banting bukannya banting tulang istri kayak yang ada di TV no istri di Smackdown dibanting sono dibanting sini mata ampe bengot ujung-ujungnya damai eh gua gedeg banget gak? emang gua enggak boleh nonton TV tapi di media sosial rame Yang ketiga, membahas masalah penting keluarga bersama. Ada masalah nih di dalam rumah tangga nih. ini. Nah, Selesai sama-sama. Selesai. Bermusyawarah merupakan etika yang senantiasa dijaga setiap muslim dalam seluruh bidang kehidupan. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ashura ayat 38. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka makanya banyak orang yang cerita sama anak ke Habib gitu, Habib nih saya rumah tangga begini, suami saya begini, istri saya begini, bagaimana musyawarah. Habib nggak bakal pernah ngasih keputusan kecuali musyawarah. Kalian duduk tengah punya jalan keluar satu sama lainnya jangan jangan saling egois, rasa yang baik, diobrolin yang baik, nggak bisa juga berdua panggil orang tua, orang tua dulu orang tuanya sudah jadi penengah orang tua jangan sekiranya jadi kompor. orang tua sekarang kan apa-apa dikit-dikit yaudah pisahin aja balikin aja anak saya ke rumah saya lah yang namanya rumah tangga kalau orang menyatukan rumah tangga orang itu pahalanya besar luar biasa tapi kalau dia memisahkan satu sama lainnya ini yang enggak gak bolehin kalau memang harusnya dia harus berpisah ya udah itu gadar Allah sudah tapi kalau seandainya masih bisa dalam musyawarah terus dirukunkan, itu jauh lebih baik.